Surat yang terakhir terima Berdebar rasa di dalam darah Namun aku coba jua Membuka surat darimu Tapi yang aku terima Sampulnya kosong belakang Apakah ini suatu Amen. Sure. Sure. Berpisah di pengujung. Dipetik orang, bertahun lamamu bunga puja. Bagiannya tiap ambil orang. <tik> Sorry nih, kau ada juga <tik>